Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini mungkin saya ingin sharing cara memasang limit switch pada mesin CNC yang berbasis Arduino GRPL ya, yang seperti yang ada di sini nah, fungsi dari limit switch ini adalah membatasi gerakan dari bagian-bagian mesin CNC yang bergerak di semua sumbu yang ada contoh misalnya kalau di mesin CNC 3 aksis ini kan sumbu yang ada adalah X, Y, ya, Z jadi nanti Nah, limit switchnya membatasi gerakan atas bawah dari sumbu Z, membatasi gerakan kanan kiri di sumbu X, dan membatasi gerakan ke depan ke belakang di sumbu Y. Nah ini kenapa harus dibatasi agar bagian yang bergerak ini tidak nabrak ke ujung-ujung batasnya ya. Jadi kalau sumbu Z ini tidak nabrak ke sini misalnya. Dan sumbu X yang ini ganti sumbu X tidak nabrak ke sini. Karena kalau sampai nabrak itu nanti bisa mekaniknya yang rusak ya. Contoh, misalnya ini kan mekaniknya menggunakan lead screw. Jadi apabila bagian gantri ini mentok sampai sini, itu nanti lead screwnya akan tertahan. Sementara kan steppernya akan terus berputar ya. Nanti biasanya yang jadi korban adalah bagian tengah. Nah ini koplingnya. Nah limit switch ini dipasang di ujung dari masing-masing sumbunya. Nah, misalnya di sini untuk sumbu X ya ini posisinya sebenarnya, sebenarnya bebas itu tergantung dari konstruksi uh, CNC ya yang jelas yang penting itu pada saat bagian yang bergerak ini menuju ke ujung dan sebelum ini menyentuh ke batas frame ini itu harus bisa mengaktifkan saklarnya saklarnya harus bisa on dengan cara yang bagian ini menekan ke saklarnya sebelum nabrak jadi nanti saklarnya akan mengirimkan sinyal ke controller dan controller kemudian akan menyuruh steppernya berhenti sehingga aman ya jadi bagian ini tidak akan nabrak ke ujung dari batas framenya nah itu fungsi yang pertama ya yang fungsi kedua sebenarnya nanti bisa digunakan untuk keperluan homing cycle ya hanya saja untuk uh, di video ini itu mungkin saya akan fokus ke fungsi yang pertama. Oke, sebelum switch-nya kita pasang di mesin CNC, mungkin kita bahas sedikit dulu ya, gimana cara nyambung-nyambungnya. Kita lihat dulu di CNC shield. Nah, di CNC shield ini sudah disiapkan port atau pin untuk memasang limit switch. Nah, jajaran yang ini. Untuk kita lihat lebih dekat. Nah, di sini ada label end stop. Nah, end stop ini adalah limit switch. Nah, ini sudah disiapkan untuk sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Hanya saja untuk GRBL1.1 itu Z-nya dipindah ke sini ya, ke spindle enable ini. Jadi karena alasan teknis sumbu Z-nya dipakai untuk PWM sehingga untuk limit switch-nya dipindah ke spindle enable ini. Nah ini kan Z-nya ada dua nih, seperti yang lain tuh ada ada plus ada minus-nya. Ya. Ini juga Z-ada plus ada minus. Sementara yang Spindle enable nih, cuma satu. Kok bisa nih dari dua ke 1 Nah, mungkin gini ya. Jadi, ini walaupun ada dua, ini kayak ada x plus x minus, z plus z minus kan masing-masing dua nih. Ini sebenarnya satu ya. Jadi, plus minus ini hanya label aja ya. Jadi, ini sebenarnya hanya satu koneksi. Bisa kita lihat di jalur PCB-nya. kita lihat ini kan paling ujungnya ya ini paling ujung nah ini tadi yang Z plus Z minus ya nah, ini walaupun dua ada jalur PCB-nya ini ya jadi ini sebenarnya satu yang Y juga ini ada Y plus Y minus tapi di jalur PCB-nya dia tersambung yang X juga jadi sebenarnya ini hanya satu ya uh, pin koneksi limit switch ini per aksisnya hanya ada satu ini hanya uh, konektornya saja yang dua tapi sebenarnya pinnya hanya satu jadi nggak masalah ini Z-nya yang tadinya dua dipindah ke spindle enable cuma satu itu seperti dan yang ini ground ya ini ini juga tersambung semua groundnya jadi yang hitam ini ground jadi nanti cara pasang limit switch-nya, ambil yang putih satu dan ground-nya pasangannya untuk masing-masing sumbu. Nah kalau nanti butuh dua switch untuk masing-masing sumbu, itu nanti tinggal koneksinya apakah serial atau paralel ya, tergantung dari modenya apakah pakai yang normally open atau normally close yang jelas ini koneksinya satu jadi uh, X plus X minus nah ini bukan berarti yang X plus kanan X minus kiri ya ini bebas sebenarnya ini hanya satu koneksi nah, seperti itu nah, kemudian uh, switch nya itu bisa pakai yang hanya switch saja atau pakai yang modul switch ya modul limit switch yang sudah ada PCB nya Nah, ini ada konektornya, jadi gampang kalau yang modul switch ini, uh, itu nanti tinggal pasang konektornya. Sedangkan yang switch ini kan nanti harus nyolder ya. Nah, hanya saja untuk yang modul switch ini, yang sudah ada PCB-nya ini, ini dirancang untuk uh, mode normally open ya. Ini hanya bisa untuk normally open. Nah, sedangkan yang normally close itu bisa sih pakai ini hanya saja nanti agak tricky ya caranya. Nah, sedangkan kalau kita pakai yang limit switch ini kan kita bebas ya nanti apakah pakai normally open atau normally close nanti tinggal cara nyambungnya aja. ngomong mau ngomong tentang normally open dan normally close, uh, mungkin kita bahas sedikit juga ya, apa sih itu normally open, normally close. Uh, di sini mungkin saya udah punya simulasi. Jadi untuk switch model seperti ini, uh, yang biasa dipakai untuk limit switch itu selalu punya tiga kaki ya. Nah, ini dilihat sini, kakinya kan ada tiga. Nah tiga kaki tersebut mungkin diwakili di sini ya, jadi ada kaki yang COM, ada NC dan NO. COM itu common, NC itu normally close, uh, NO itu normally open. Jadi sesuai dengan namanya, normally close misalnya ya, uh, dalam keadaan normal atau saklarnya itu nggak dia apa-apain jadi nggak ada intervensi. Itu NC terhubung ke COM ya, namanya juga normally close, dalam keadaan normal dia close atau terhubung. Ini ini close Tertutup ya nah, Terhubung Dan NO sesuai, sesuai dengan nama juga Dia normally open Dalam keadaan normal atau saklarnya nggak diapa-apain Itu dia open berisi sendiri nggak terhubung kemana-mana Nah di dalam switch ini ada mekanisme Ada tuasnya Jadi kalau dia ditekan Nah seperti ini Nanti biasanya ada bunyi klik ya Kalau di switchnya itu jadi begitu klik nah itu nanti commonnya terhubung ke NO ya, jadi lepas dari NC komennya dan terhubung ke NO, nah begitu dilepas lagi saklarnya, balik lagi commonnya terhubung ke NC, nah seperti itu jadi nanti uh, di GRBL itu ada dua pilihan settingnya, apakah mau pakai NC atau NO jadi kalau pakai NC, nanti yang ditarik ke CNC Shield adalah COM dan NC. Kaki COM dan kaki NC. Dua ini tarik ke uh, CNC Shield. Jadi nanti dia yang didetek oleh kontrolernya itu adalah uh, lepasnya kontak COM dari NC. Ya. Nah itu kalau pakai NC. Nah kalau pakai NO, yang ditarik ke uh, CNC Shield adalah kaki COM dan kaki NO. Nah, itu jadi nanti controller akan mendeteksi kontak antara COM dan NO nah, gitu. nah mana yang dipilih apakah pakai NC dan NO itu mungkin murni selera ya masing-masing punya pertimbangan sendiri-sendiri karena baik NC maupun NO itu masing-masing punya uh, kelebihan dan kekurangan tinggal mana nanti yang dipertimbangkan apakah suka yang NC apa suka yang NO Mungkin kekurangan dan kelebihannya uh, karena banyak yang nggak bisa saya ceritain di sini ya. Itu banyaklah yang referensi yang bisa uh, menjelaskan apa sih kelebihan NC, apa sih kelebihan NO, dan kekurangan dari masing-masing pun ada. Yang jelas di sini, uh, NC dan NO itu settingan di glirbelnya itu disediakan. Oke. Okay. oke kemudian mungkin ada pertanyaan seperti ini ya kalau kita baru beli switch itu bagaimana cara menentukan kaki mana kaki NO mana kaki kom mana kaki NC ya nah, sebenarnya mudah tinggal lihat ke bodinya aja biasanya selalu tercantum nah ini bisa dilihat itu yang paling kiri ada common yang tengah NO yang kanan NC ya Nah apakah semua switch ada labelnya seperti ini nah terkadang labelnya itu terhapus ya jadi kalau terhapus ya satu-satunya cara ya harus kita ukur ya pakai multimeter mungkin cara ngukurnya saya tunjukin seperti ini nah ini ada switch yang misalnya kita tidak tahu mana kaki NC, mana kaki NO, mana kaki kom ya. ini kan kakinya 3 kita ukur menggunakan continuity ya Continuity yang bunyi nah, Kalau tersambung dia bunyi Jadi misalnya Ini kaki kita Kaki switch ini kita nomor ya Yang paling kiri adalah satu, Yang tengah dua, Yang kanan tiga. Nah kita ukur Kaki mana saja yang terhubung Pada saat switch dalam keadaan normal Artinya ini nggak ditekan ya Nah kita ukur Kalau oh, ini kan yang terhubung 1 dan 3 Kemudian kita ukur lagi pada saat Ditekan ya kaki mana saja yang terhubung Oh ternyata yang terhubung Kaki satu dan dua ya Jadi pada saat normal Kaki satu dan tiga yang terhubung Pada saat ditekan Kaki satu dan dua yang terhubung Nah dari situ kita Bisa, bisa kita simpulkan ya Nah kaki yang Dua-duanya terlibat itu adalah kaki Kaman ya Tadi kan 1, 3 dan 1, 2 Berarti satu adalah common Nah sisanya gampang ya Kan yang pertama tadi yang terhubung Dalam keadaan normal yang terhubung 1 dan 3 Berarti yang tiga adalah NC ya Normally close Karena dalam keadaan normal yang pertama tadi dia terhubung satu dan 3 Berarti yang tengah adalah NO Nah seperti itu nah, bisa jadi ini teknik ini bisa dipakai untuk nanti ngukur switch yang modelnya nggak seperti ini ya Misalnya yang saklar tekan atau beberapa saklar yang modelnya berbeda bisa jadi mekanismenya berbeda oke ini mungkin pertanyaan berikutnya bagaimana jika dalam satu sumbu kita ingin memasang dua switch nah, misalnya kalau sumbu X itu kan kanan dan kiri sumbu Y depan dan belakang sumbu Z atas dan bawah sementara kan tadi konektornya cuma satu ya di CNC masing-masing sumbu hanya satu Pilihannya hanya dua, ya. Jadi, kalau mau dipasang uh, dua switch, itu kalau nggak di paralel, di seri. Nah, pilihannya dua, bedanya apa? Nah, tergantung dari mode yang dipakai, ya. Nah, aduh, lepas. Nah, ini adalah koneksi model paralel. Kenapa harus begini? Ini karena menggunakan normally open, ya. Ini kan lihat kaki yang dipakai adalah kaki ujung, COM dan NO ya, nah, kalau dia pakai mode normally open, caranya adalah diparalel seperti ini ini bisa nyambung ke sini atau ini karena diparalel, kabelnya bisa sendiri-sendiri ya, jadi bisa saling bebas, itu kelebihan kalau diparalel ini supaya kelihatan saja saya sambungin ke sini tapi sebenarnya kabelnya bisa sendiri-sendiri itu kalau mode normally open diparalel dan kemudian ini pakai koneksi serial, seri. Kenapa? Ini karena pakai normally close ya. Ini yang dipakai adalah kaki satu dan tiga. Uh, normally close. Jadi kalau pakai normally close, itu modelnya seri seperti ini ya. Jadi dia connect ke satu. Kemudian yang tiga dikonekkan ke switch sebelahnya ya. Nah ini baru ke sini, baru ini ditarik dua kabel ke... Ke CNC shirt. ini, kalau pakai normally close, nah, jadi kalau normally close ini, uh, istilahnya saling tergantung ya. Jadi, uh, switch yang pertama itu, kalau dilepas ya, ini enggak jadi enggak jalan. Itu kalian, kalau yang, yang paralel tadi kan independen, ya. kalau ini saling tergantung. Oke dalam satu sistem itu hanya boleh dipilih salah satu ya jadi nggak bisa dicampur uh, sehari dan uh, paralel Karena settingan di GRBL itu sifatnya global ya Begitu kita pilih NO kena semua jadi xz harus NO uh, Begitu kita pilih normally close NC itu kena semua jadi xz uh, harus NC Nah seperti itu jadi nggak bisa dicampur Misalnya pingin yang X pakai paralel, yang ini serial, yang untuk sumbu lain, itu nggak bisa. Dan satu satu paralel gini, itu berlaku hanya untuk per sumbu ya, satu sumbu. Ini juga yang, yang sistem sambung seri seperti ini, itu hanya untuk satu sumbu. Jadi seperti ini, ini misalnya paralel untuk sumbu... Y misalnya, ini kabelnya boleh terbalik ya, putih hitamnya. Ini bukan berarti terbalik nih yang putih ke hitam, hitam ke putih. Ini pokoknya koneksinya boleh terbalik. Nah ini mungkin cerita kelebihan salah satu kelebihan paralel, jadi masing-masing independen dan yang satu bisa langsung masuk sini ya. Dan kelebihan lainnya, kalau paralel yang lain Misalnya hanya pasang sumbu x, yang sumbu z nggak perlu dipasang itu bisa ya kalau yang paralel. Sedangkan kalau yang paling pakai serial, itu nggak bisa hanya pasang satu sumbu ya. Kalau yang lainnya nggak uh, mau dipasang sumbu lainnya itu biasanya harus di sort sininya. Ya. Karena ini normal normal close, jadi dalam keadaan normal dia short. Jadi kalau ada sumbu yang nggak dipakai itu harus di short pakai jumper ya di sini. Oke seperti itu mungkin langsung saja nanti ini akan saya pasang di CNC dan akan langsung kita tes. Oke swedenya sudah saya pasang di mesin CNC ini. Nah sekali lagi nah, posisinya bebas ya jadi yang penting dia bisa kena. Dan mungkin pertimbangan lain masalah jalur kabel ya gimana caranya kabel ini yang menuju ke controller itu sependek mungkin. Nah, contoh mungkin karena di CNC ini kontrolernya juga nempel di di sumbu X ini ya, di frame sumbu X. Nah ini jadi uh, limit switchnya dipasang di bagian ini juga. Contoh ini yang sumbu Y. Nah ini adalah limit switch sumbu Y. Ini terpasang di bagian yang bergerak ini ya. Nah kan biasanya kalau kontrolernya ada di luar. Limit switchnya akan dipasang di frame utama, jadi di ujung-ujung relnya biasanya. Ini karena kontrolernya ada di bagian yang bergerak ini juga. Nah, jadi limit switchnya dipasang di sini juga. Nah, nanti tinggal masang penghalang seperti ini ya, supaya ini kalau sampai ujung sini bisa kena. Nah, seperti itu. Ya, untuk sumbu x juga pasang sini kiri dan kanan. Sumbu z di sini. Ya, ini yang penting bisa kena. Yang nah, kemudian uh, yang salah yang saya pilih ini modenya normally close ya. Ini bisa dilihat di sini. Ini kan kemarin yang tengah ini normally open, yang paling kanan adalah normally close ya. Jadi saya pakai normally close. Kenapa? Karena ngirit kabel ya. Ini contoh mungkin yang sumbu ya tadi. Nah untuk dua switch ini. Ini cara controller cukup dua kabel gini dua helai kabel. Yang satu ke sini. Yang satu lagi ke sini. Nah, kemudian ini antara seat yang depan dan belakang. Ini tinggal tarik kabel yang cukup pendek ya. Jadi bisa ngirit kabel. Dan juga kalau pakai normally close ini, kan ini posisinya close ya. Jadi uh, Sinyalnya terhubung ke ground, jadi lebih tahan terhadap noise ya, nggak perlu pakai kabel coax. oke Mungkin sekarang kita setting di gerbelnya ya. Oh ya, mungkin sebelum kita enable di gerbelnya, kita pastikan dulu bahwa switch-nya itu berfungsi dengan baik. Ada satu cara untuk mengetes switch-nya berfungsi atau enggak, tanpa harus kan yaitu lewat ini ya. verbose. so verbose output. Nah, coba aja kita klik. Nah, kalau kita aktifkan verbose ini, controller akan mengirimkan statusnya itu secara real time ya. Ini ngirim terus. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini ada tulisan pin xyz. Ini menyatakan bahwa switchnya switch-nya aktif ya. Uh, Defaultnya dari limit switch itu kan karena normally opennya jadi kalau kita set normally close, dia dideteksi aktif atau mungkin kita balik dulu pinnya ya. Ini invert, invert limit pin kita balik. Nah, ini kalau dibalik hilang dia. Nah sekarang kita coba ya, tekan misalnya yang sumbu Z. Yang limit, sweet di sumbu Z. Yang ini. Nah terlihat di situ muncul ya, pin Z. Kita lepas lagi, itu hilang lagi. Kita pencet lagi, nah muncul lagi. Nah ini yang Z, oke okay ya. Nah, kemudian kita tekan, coba tekan yang X. Nah, muncul ya x kita lepas hilang tekan yang sama berarti yang x berfungsi ya sama mungkin yang sana kita coba sama muncul lepas hilang oke okay. kemudian yang y kita coba muncul tuh pin Y ya, hilang, ketang. yang satu lagi, sama, oke, okay. berarti semua sudah oke. Okay. Ini juga coba kita pencet bareng ya, yang X dan Z. Nah itu muncul ya, yang X Z. Oke, okay, berarti switch-nya berfungsi. Langsung kita enable-kan saja ya. Kita ke firmware. Nah, ini parameter untuk menge enable, menge -enable -kan itu di parameter nomor 21 ini ya. Oke, okay, kita isi 1. save. Shift. Nah, ini sudah aktif kita matikan nya oke sekarang kita coba gerakan misalnya gerakan ke kiri ya nah ada alarm nah ini begitu ada alarm itu kontrolernya akan langsung shutdown ya jadi mati Cara menghidupkannya lagi itu harus direset ya bisa reset hardware, bisa reset software. Jadi kalau dalam keadaan mati seperti ini itu dia tidak akan menerima komen apapun ya baik jogging, baik uh, return clear dia nggak akan menerima komen-komen tersebut. Satu-satunya komen terimanya soft reset atau reset ya kita coba. Nah setelah direset, ini kan alarmnya masih ada ya Ini uh, kontrolernya sudah hidup Tapi alarmnya masih ada Jadi kita unlock ya Ini pakai dolar X nah. nah sekarang bisa berfungsi lagi Kita lepaskan, kita gerakan lagi ke kanan nah, tapi begitu switchnya lepas di alarm lagi Kita reset lagi Kita clear lagi Kita lepaskan lagi. Nah, Mungkin kita coba yang Y Oke, okay, keluar alarm Sama Caranya kita reset Kemudian kita unlock Kita gerakan Mundur Begitu switchnya lepas, alarm lagi Kita reset lagi kita unlock baru bisa dilepas oke okay, ya mungkin seperti itu uh, mungkin dengan demikian ini switch nya sudah berfungsi dengan baik ya uh, mungkin di video ini uh, yang dibahas hanya masalah fungsi switch sebagai pembatas gerakan aja mungkin fungsi lain akan saya bahas di video lain ya. Fungsi lain tersebut adalah untuk keperluan homing cycle. Mungkin untuk video ini cukup sekian. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.